Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, empat alasan bangkai kucing jarang ditemukan. Yuk simak videonya. banyak beredar di masyarakat kita tentang mitos kucing akan bersembunyi menjelang ajal menjemput benarkah demikian yuk sobat simak penjelasan berikut ini Seekor kucing yang sakit akan berusaha menjaga dirinya sendiri kucing secara naluriah Tersembunyi ketika mereka sakit atau sekarang. Berikut empat penjelasan mendetail tentang perilaku kucing tersebut Satu, untuk menghindari bahaya Terlepas dari kehidupan nyaman yang diberikan majikannya di rumah Kehidupan kucing tetaplah berbahaya Sehingga mereka Haruslah berjuang sendiri Karena bisa dengan mudah menjadi mangsa hewan lainnya Saat kucing sakit atau sekarat Di alam liar mereka harus bersembunyi dari penyerang karena terlalu lemah untuk membela diri Ia akan rentan dan kucing tahu hal itu Bahkan meskipun di rumah ia akan merasakan hal yang sama dan melindungi dirinya sendiri dengan bersembunyi Dua Naluri Di alam liar biasanya kucing hidup sendiri karena ia bukanlah hewan yang berkelompok sehingga ia tidak memiliki siapapun sebagai tempat untuk bergantung kecuali dirinya sendiri sesayang apapun majikan kepadanya tetap saja naluri kucing mengatakan bahwa tidak ada gunanya mencari bantuan orang lain jadi, sebagai pemilik sudah seharusnya memberikan perhatian ketika perilaku kucing yang tidak seperti biasanya. Tiga, menandakan ada yang tidak beres. Biasanya, kucing yang sakit atau sekarat, perilakunya akan berubah. Misalnya, ia tampak tertekan dan memilih tidur lebih sering serta menolak tawaran untuk bermain. Empat, merawat kucing lansia. Kucing biasanya bisa hidup paling lama 16 tahun di alam liar, atau jika di rumah bisa hidup hingga 17 tahun. Jadi buat kucing yang sudah cukup tua penting bagi pemilik untuk membuatnya nyaman dengan mengurangi stres misalnya, memberikan selimut atau kaos kaki milik Anda, ini agar meskipun tidak berada di dekatnya namun terasa seperti dekat membersihkan dan menyisir tubuhnya, membantu karena biasanya kucing yang sakit dan lemah tidak bisa merawat dirinya sendiri. Gimana sobat? Jadi sudah tahu bukan, kenapa kucing bersembunyi saat ia mati Oke sobatku, semoga info ini bermanfaat Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh